game nah, gamenya ini pdi menuju pemilu 2024 ya pertama kita harus wah oh, apa itu kecil sekali singkirkan suruh, suruh. PSI apa itu partai PSI apa itu partai PSI wah coba coba PSI tidak berguna tidak berguna wah ini kan korupsi Guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Rafika Kabyang, pastinya ya, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga puasanya lancar. Yang buka-buka, tolong lah ya. Puasa ini, bro, jangan-jangan kayak gitu, jangan buka mulu puasa ya. Ge. Oke, langsung aja kita meluncur ke videonya. Apalagi kalau bukan reaction, tapi sebelum itu jangan lupa dong, di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. So, kita meluncur ke videonya, langsung aja Oke, okay, ini dia Instagram gue ya Kalian boleh banget nih, di follow akun gue Kalau kalian mau tahu gue update kapan Terus, konten-konten gue di Instagram juga ada Kalian bisa tonton juga, langsung aja kita meluncur ke videonya ya Oke, okay, kita dari video yang atas dulu ya guys ya Bentar, apa ini? Baling-baling bambu Ada motor Captionnya baling baling bambu Ada apa ini? Final Destination Baling baling bambu Doraemon Real Life Bisa jadi sumber tenaga listrik yang baru ini Aku ketika ditanya habis ngerjain soal matematika <tuh> Ada aja orang-orang ya <tuh> udah sambutan pertamanya guys kayak begitu lagi mubeng <tuk> <tuk> <tuk> lucu banget lah pantesan baling-baling bambu real life anjing ini ini dia bisa terbang lo ya, bisa terbang nggak sih ini? <laughs> <laughs> Nicole dia ngebut kayak terbang dah ini, kepalanya doang yang terbang. <laughs> ada aja ya orangnya, kenapa sih kayak gini? Ada <laughs> banget, ada banget. Nobita di dunia nyata. <laughs> Nobita di dunia nyata. Apakah iki yang dimaksud spek helikopter? Nah ini, ini baru spek helikopter. Orang-orang bilang kan spek helikopter tuh yang cuma suaranya duk kayak helikopter gitu. Ini derilah helikopter, coy. Ada baling-balingnya. <tuk> <tuk> Oke okay, Dex. Ini nama gamenya ini PDI menuju Pemilu 2024. Ya, pertama kita harus wah, oh, apa, apa itu, itu kecil sekali, singkirkan set set PSI apa itu? Partai PSI, wah, gak coba itu. Pak, PSI tidak berguna, tidak, tidak, berguna. tidak berguna. wah, ini kan korupsi. <laughs> nah. set. Wah, ini kan korupsi. Wah, ini kan Wah, ini kan korupsi. Wah, ini Wah, ini kan korupsi. Wah, ini kan korupsi. Wah, ini Wah, ini kan Wah, Wah, wadah kata nasna masih berdiri wah apa ini KPU, KPU itu berguna Singkirkan KPU, wah penis PDI juara, hidup PDI, hidup kok belum kuat anjir bacot-bacot ini orang-orang yang bikin kayak gini gak takut apa ya sumpah dan ngeri coy Ini bantesan kasih fitur peningkatan kekuatan anjing Video ini menandakan orang Indo udah pintar dan mulai kritis dalam memilih kepemimpin dari mana partainya berasal karena presiden Jika masuk partai dan masih saja namanya bawahan partai dan men dan mementingkan kepentingan koleganya Iya panjang banget tuh ya Ya gue rasa orang-orang udah mulai pada pintar ya kalau si ini buat kesalahan dikit di dibikin meme Partai ini berulah dikit dibikin meme Ya udah mulai pintar lah ya semoga ya generasi kita ya Jadi kita masih bisa memilih-milih-milih milih lagi ya Tapi nih bisa jadi nanti 2024 partai yang sering di -cengin. Terus <calan> calon yang sering di cengin malah jadi Itu kadang bisa terjadi loh enggak <tuk> tahu tuh gimana ceritanya tapi jadi aja <tuk> Oke okay, next apalagi nih ngaco apalagi nih Renang di Cipanas Hahai full videonya cek di YouTube ke Slatif dan tolong bantu follow fanpage FB aku linknya di bio IG teki <tuk> Kayak gue udah gak punya tenaga buat ketawa kalau ngeliat ini tuh kita, kita saksikan ya Dia ngapain orang ini <Sess> Dia emang gak ada malu-malunya tuh Padahal ini kondangan di acara orang Nyanyi joget di depan banyak orang dia nggak malu tuh hajing dengan gerakan-gerakan anehnya dia ya <giranya> tapi pasti kita punya nih temen yang kayak gini satu pasti dia punya deh saya juga soalnya punya nih teman yang kayak gini nih anehnya nih gerakannya gerakan-gerakan kayak gini dia suka nih suka praktekin <giranya> model laki-laki kayak gini apa istrinya sering kena marah nggak ya? Gak gua rasa bercanda wulu. Asli deh orang-orang kayak gini mah. Pertama, ninggal si asli ngakak parah mang. Tapi kadie kadie naken asal jadi bosen. Waduh, apaan nih? gak ngerti gua bahasanya nih. Maaf ya. Orang Sunda nggak ngerti saya nih bahasanya. Masilal kalau senam, masilal kalau senam. Oke, next. Tapi menghibur sih. Lumayan olahraga wajah ya yang edit nggak ada nyobat nyobat segitu ngobat kali maksud lu ketika pamungkas lama gak manggung I <tuk> Ini musiknya kemana, nyanyinya kemana, ngaco ngaco Wahyu, anjing nawada Wahyu di situ. <tik> <tik> Astaga Tuhan, coba nggak cuma merinding Ini baru musik pria punya selera. Teruslah berkarya, yang edit suaranya bagus patut diacungi celurit. <tik> Next apalagi nih tenang banget airnya sampai gue ngira itu lantai doang otak gue ngelag sumpah berisik banget suaranya ya uh, ya ampun cewek lagi ya ini malunya nggak habis-habis ini sih unlimited ini malunya sih jadi ini dia kayak berada di suatu hotel ya dimana di situ ada bangunan atau instalasi karya seni ya dia mau mau merekam mau merekam maju-maju maju-maju dia lupa di sini ada air dia pikir lantai ternyata langsung saja dia nyebur saudara-saudara Iya -saudara. sumpah ini kayak lantai sih kayak marmer gitu nggak sih Iya kan di hotel-hotel kan biasanya gitu ya. Apalagi hotel-hotel mewah gitu. Eh, hey, langkah pertama Anda sudah salah. Langsung nyebur, mbak. Tolong teman-teman ya. Kalau kalian pergi ke tempat-tempat seperti ini. Dan kalian ingin melakukan hal yang sama seperti ini. Tolong Anda lebih kepo. Lebih diperhatikan. Ini lantai atau bukan? Ini air atau bukan? Kalian bisa sentuh dulu tuh jari dua jari ya kan?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 Cuaks!